Korem 011 di Lawangsa mengadakan kegiatan Jumat Bersih dengan melaksanakan gotong royong masal diantaranya membersihkan selokan maupun parit di kiri dan kanan jalan depan Makorem dan lingkungan seputaran kota Lok Kecamatan Banda Sakti, Jumat 26 Agustus 2022. Dengan menggunakan mobil penyedot dan eskalator Beko, Personel TNI Korem 011 Nilawangsa dan petugas Dinas Kebersihan Kota Loksemawe melakukan penyerapan genangan air, mengangkat sampah, serta pasir yang ada di dalam selokan. Kegiatan bertajuk Jumat Bersih itu diawali dengan apel pagi gabungan TNI Makorem 011 Lila Wangsa dan Satuan Dinas Jawatan, serta dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar kota Lok Selain melaksanakan gotong royong, semprot fogging asap juga dilakukan oleh personel kesehatan dan gesya IM 0401 Lok Semawe dan RS Kesren TNI AD TK4 IM 0701 yang dilakukan pada selokan parit sekitar lingkungan asrama dan kantor makorem 011 di Lawangsa. Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana melalui Kepala Staf Korem Letkol CZIM Ridahas mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat Kota Loksemawe untuk melaksanakan kegiatan Jumat Bersih dengan harapan agar Kota Loksemawe menjadi semakin bersih dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Kasrem menjelaskan adapun sasaran utama yang diberikan merupakan saluran yang sangat tebal sedimennya yang menurutnya apabila terjadi hujan air dapat mengalir dengan baik sehingga tidak menimbulkan bau tak sedap dan mudah nyamuk untuk berkembang biak serta menimbulkan berbagai penyakit. kelihatan hari ini adalah uh, kita mengajak masyarakat kota Los Mawai untuk melaksanakan giat uh, Jumat bersih sehingga harapan kita kedepannya kota Los Mawai ini semakin bersih dan juga menjadi contoh untuk daerah-daerah uh, yang lain. Sasaran yang kita bersihkan yang pertama adalah saluran. Ini yang sudah sangat tebal sendimennya sehingga ini kita harus kita bersihkan harapan kita terjadi hujan, air segera uh, mengalir dengan baik dan juga kita menggunakan alat-alat berat uh, sehingga untuk memudahkan dalam pekerjaan pada Jumat hari ini uh, untuk mungkin juga karena ini sebentar lagi akan masuk musim hujan untuk menghindari uh, berbagai penyakit terutama demam darah harapan kita dengan kegiatan pogging ini bisa mengurangi dan juga penyakit yang ada di sekitar kota Los Mau ini bisa berkurang.